separ langkahku saat ini berjalan tanpa terhenti hidupku bagaikan Sampai kutemukan yang sejati Kupatah hati la hati menunggu Cinta yang selamatkan hidupku Kini ku telah bersama hidup semati sampai akhir sang waktu kita bersama Untuk selamanya hati Temukan Yang Sejati Walau Sampai Letihku Kan mencarinya Seorang Yang ku Cinta Oh Kini ku Sambamu berjanji untuk hidup semati sampai akhir sang kita bersama tuh selamanya. Sampai Akhir semuatu Kita bersama